Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Bilovers serta Lesti Lovers dimanapun kalian berada Selamat malam Selamat berjumpa dan bergabung kembali Bersama Bang Mimin di channel Youtube Diva TV Yang akan mengabarkan kabar terbaru seputar idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Vilar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 Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada sebuah info para untuk kita semua warga Konoha Kita wajib untuk menonton vlog terbaru Leslar Entertainment yang baru di up saja di channel Youtubenya, Leslar Entertainment Sama-sama kita kompak persahabat ya, yuk Kita support terus untuk karya-karya terbaik dari idola Kesayangan Ini seru banget, karena Juragan 99 akan tentunya persahabat ya Mau BBL diadopsi, wah Masya Allah banget ya Dapat hadiah ratusan juta dari Juragan 99 Tuh, yang belum lihat kado dari Juragan 99 Mas Gilang, silahkan cus ke channel YouTube-nya Lesley Entertainment. Karena di sini tentunya banyak keseruan yang kita dapatkan dari lagu saingan kita. Ini fantastis banget persahabat ya kado yang diberikan oleh Mas Gilang Juragan 99 bukan kaleng-kaleng. Wow, pastinya ratusan juta rupiah. Ke berikutnya ada sebuah unggahan spesial terbaru juga dari Tio Santi, bersahabat ya, Masya Allah. Perhatikan di postingan foto ini, Kak Tio lagi gendong Abang El. Nah, Abang El selalu setia, bersahabat ya, menemani Bunda Lesti. Masya Allah, Bunda Lesti selalu banyak dukungan dari orang-orang hebat, orang-orang baik. Alhamdulillah selalu bersyukur, persahabat ya kita tentunya mengidolakan Bunda lesti kejora dan perhatikan Bunda lesti persahabat ya, di postingan foto ini tampil sangat cantik dan perhatikan juga bodinya persahabat ya sekarang sudah ramping wow seperti gadis banget ya masya Allah mudah-mudahan kekompakan dari fans sejati juga selalu. Solid mendukung yang terbaik untuk idola kita Dan ada kalimat Gansen juga yang dituliskan Luncheon with below O'Flood, Lesti Kejoro dan ada Baby L juga Wow, anak yang baik dan udah saya anggap seperti anak sendiri dan cucu sendiri Senang bisa jalan bareng hari ini Dan lunch bareng my sister Tuh, Ada dua kawan dari Kak Tio Santi dan tentunya mamah kejora juga persahabatnya indahnya kebersamaan kakak Kak Tio. Ini kita lihat juga keseluruhan berikutnya. Ada mamah kejora juga yang ikut menemani Bunda Lesti. Masya Allah persahabat ya. Di kalimat keseluruhan Kak Tio Santi ini sudah membuktikan bahwa kasih sayang yang tulus diberikan untuk Bunda Lesti kejora. Sudah dianggap anak sendiri loh. Masya Allah banget ya. Hingga komentar pun banyak diberikan. Ya ini dari angkun dunia mengatakan di kolom komentar Masya Allah seneng banget lihatnya, sehat-sehat ya mami amin kita lihat juga ke komentar lain ada komentar dari angkun Instagram Uhtiju oh mengatakan di kolom komentar Omanya Abang El Keren abis, sweet, sehat selalu Abang El, bunda El, ama omanya Abang El, amin Masya Allah bangetnya selalu banyak Ternyata doa-doa baik Dari orang-orang yang terus mencintai idola kita Dan kita lihat juga ke kabar berikutnya Ada gambar terbaru yang kita dapatkan juga Dari kakak Bilar Pak sahabat ya unggahan terbaru Rizky Bilar Di ig pribadinya Mengunggah sebuah postingan foto Bersama Sutanto Hartono Wow, ini sih luar biasa juga, bersahabat ya selain istri tercintanya yang memposting sebuah postingan foto, dan tentu Rizky Billar pun ikut berfoto dengan orang hebat seperti Setanto Hartono. Setanto Hartono adalah Managing Director MTech. Wow, masya Allah banget ya. Ada apakah gerangan? Apa mungkin ada sesuatu kejutan yang bahagia menanti kita semua? Kita lihat persahabatnya postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Lesti Bilar, gallery Underscore. Ada kalimat gansan yang dituliskan, wah wah ada apa nih? Apakah akan ada program di mt? Bismillah aja ya tuh. Mudah-mudahan saja persahabatnya, ada kejutan baik, kejutan bahagia yang kita dapatkan dari idola kita. Dipastikan ini pun, tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. yakni dari akun Dian Leslar 2021. Insya Allah, project-project menanti. Gak akan big boss datang kalau gak ada deal bisnis. Saya pribadi ini project LH tumbuh dan berkembang di mtech, Selain karena ini home base, karir Leslar SDV in Indonesia yang jangkauan dan kualitas stasiun TV ini lebih baik dari yang sebelumnya sukses berkah ya kak amin pastinya berserbet ya kalau sudah kedatangan Orang-orang besar, orang-orang hebat Pastinya bakal ada sesuatu yang bakalan wah banget menanti Mudah-mudahan semua segala urusan diperlancar dan dipermudah Amin, ya robbal alamin Kita masih menunggu kabar dan kejutan baik selanjutnya Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate Dan terhangat seputar leslah tentunya